Aku takkan Kami akan membahas sebuah tempat di Samosir yang akan dibuat menjadi daerah wisata rohani internasional Dengan dibangunnya patung Yesus Kristus Bagaimana prosesnya? Simak terus ulasan berikut ini Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share ya Agar kami lebih semangat memberikan informasi tentang budaya Batak Dan juga tokoh-tokoh Batak yang menginspirasi kita semuanya sebuah kebanggaan akan segera dirasakan oleh masyarakat Batak, khususnya warga Samosir. Lantaran sebuah patung Yesus Kristus berukuran raksasa, sudah dalam tahap pembangunan mulai dari tahun 2018 hingga saat ini. Proses pembangunan patung Yesus masih dalam tahap pemasangan di level 1. Untuk level 2-12 sedang dirakit di Medan. Proses pembangunannya terus berjalan dengan baik. Kita doakan semoga selesai tepat pada waktunya hingga dibuka untuk umum. Semoga jangan sampai seperti patung Yesus yang ada di Tarutung. Patung Yesus Kristus yang dibangun di Samosir ini terletak di bukit Sibea-Bea, Desa Janji Martahan. Sibea-Bea merupakan bukit yang ada di Kecamatan Harian. Selain itu, Bukit Sibea-Bea juga diapit oleh dua desa Tur, Hotang, dan Bukit Holbung. Patung Tuhan Yesus Kristus ini memiliki bentuk yang hampir mirip seperti patung Tuhan Yesus yang ada di Brazil. Melangsir dari beberapa media online, ukuran patung Yesus Kristus yang sedang dibangun di Samosir tersebut berketinggian 61 meter. Dengan pembangunan patung Yesus Raksasa ini diharapkan juga menjadi daya tarik para pengunjung dari dalam dan luar negeri serta turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat Samosir, khususnya masyarakat Kecamatan Harian. Sedangkan untuk pembangunan patung Yesus Kristus ini digagas oleh Yayasan Jadilah Terang Danau Tobat yang berkantor di Jakarta. Untuk masyarakat Batak di seluruh dunia, Mari kita dukung Samosir Membangun. Kelak jika pembangunannya sudah selesai, mari kita sama-sama mempromosikan lewat media sosial kita masing-masing. Sekian ulasan mengenai patung Yesus Kristus yang akan dibangun di Samosir. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan kita semuanya. Kita doakan semoga pembangunannya tidak ada hambatan. Horas dan mau teh